Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sedulur dari Mang Dayat konten kali ini kita akan mengulas tentang bidang bidar berasal dari kata bidu lancar yang namanya wonmpa lembang hobi nyingkat-ingkat jadi disingkatlah menjadi bidar di zaman dulu, apalagi Wong Lamo, nyebutnya itu kinciran. Bidar ini ialah perlombaan kecepatan perahu bidar yang bernilai sejarah dan juga budaya. Secara rutin, setiap tahun di bulan Agustus, bidar ini diselenggara untuk memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi, di tahun 2020 dan juga 2021, saat pandemi COVID-19 lagi lucu-lucunya, perahu bidar ini tidak diselenggara dan Alhamdulillah kembali diperlomba Sebelum kita masuk lebih dalam mengenai sejarah bidang dan nilai budayanya, Mang Dayat ingetin dulu untuk mendukung channel Mang Dayat dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya. Kunjungi juga konten video Mang Dayat lainnya. Mang Dayat doa ke seluruh penonton Mang Dayat dilancar ke rezekinya dan tercapai segala hajat. Wong Palembang ada di Pangku Sari Adi Junjung. Tradisi bidar ini tidak sebatas selobat perahu. Tradisi ini sudah dimulai sejak ratusan tahun lalu, bahkan mungkin ribuan tahun yang lalu dari masa Sriwijaya, yang sampai saat ini terlestari sampai sekarang. Perahu bidar ini ialah perahu cepat. Untuk perahu cepat ini sebenarnya ada dua jenis, yaitu perahu pancalang dan perahu bidar. Perahu pancalang ialah perahu cepat yang dipakai untuk keluarga dan juga aparat dari Kesultanan Palembang. Kegunaannya bisa untuk angkutan barang ataupun moda transportasi di masa kesultanan. Perbedaannya, pancalang ini ada atapnya, kalau bidakan kan kate. Jenis kedua ialah bidar. Perahu inilah yang dipakai untuk lomba bidar. Perahu bidar ini panjangnya sekitar 27 meter dan lebar sekitar 0,6 meter. Perahu ini didayung sekitar 57 wong. Walaupun sampai sekarang bidar ini terlestari, tapi suasananya beda dengan dulu. Zaman dulu, segala wong di Sumsel ini datang kalau lagi ada acara bidar ini. Bidar ini memang ditunggu-tunggu nian. Itulah, jadi kalau tujuh 17 itu ditunggu-tunggu oleh masyarakat pelembang maupun dari daerah. Yang dari daerah daftar untuk menyaksikan bidar. Untuk makan makanan Pelembang Dan zaman Ceyian Seluruh kampung Dari dari satu ulu sampai ke Seluruh kampung Harus menyelenggarakan bidar Terutama kampung seberang ulu Kalau kampung lain Saya kurang jelas Apa ado yang lombang Atau tidak saya kurang tahu Tapi kalau di Seberang Hulu 1 dan 2 itu semua ada Ada lomba punya bidar Dengan nama masing-masing Ada yang nama Putri Mayang Sari Di untuk Sembilan Hulu Ada namanya uh, bidar itu di 16 dulu itu namanya haluman bruta, ada yang namanya karang panjang macam-macam, ada nama galu. Saya demen dulu ngingo nyo, ya, saya pernah ke kampung itu ngingo. Oh, lagi kecil nakal, nakal. Nah, jadi jadi itu sedoroh makanan palembang, ada nak cari apa baik yang tamu telo abang saya melihat telo abang misalnya anak-anak tuh pasti telo abang yang paling laku telo abang tuh dari 9 dan 80 yang ngeluarke telo abang terus telo ukan telo pindang ha itu Laju laju laju perahu bidar terus melaju laju, laju. Asal muasal lomba bidar diprediksi sudah ada sejak ribuan tahun lalu dari masa Sriwijaya. Tapi kalau dari versi legenda, bidar ini berhubungan dengan legenda Putri Dayang Merindu. Nah, macam bicek pernah dengar tak? yang mengisahkan pada periode sekitar abad ke-15 alkisah ada yang namanya Putri Dayang Merindu. Beliau adalah seorang wanita yang punya kecantian yang luar biasa. Sampai-sampai anak dari Sunan Palembang berebut dengan tunangan yang sudah dijodohkan oleh ayahnya. Kedua pemuda ini bukan pemuda biasa pula selain punya kedudukan tapi juga punya kesaktian yang tinggi. Akhirnya pertarungan kesaktian pun terjadi. Tapi karena sama kuat akhirnya tidak yang menang dan dakati yang kalah. Selanjutnya, Dayang Merindu menuju syarat, yaitu kalau nak mempersuntingnya, diaduk ke lomba mendayung perahu, pemenangnya lah yang berhak untuk menikahi putri Dayang Merindu, tapi malang dak pacak ditolak, mojo dak acak diraih. Kedua pemuda ini kelelahan, dan akhirnya kecelakaan saat bertanding, dan nasib buruknya dua-duanya meninggal dunia peristiwa ini buat Dayang Merindu sedih dan juga so bersalah akhirnya Dayang Merindu ini menghadap ke Sunan Pelembang untuk membelah tubuhnya yang kemudian jasadnya dibelah dua untuk dibagi dimakamkan bersama kedua pemuda ini nah ini versi singkat dari Putri Dayang Merindu Mangcebicek Sebenarnya ada versi yang panjangnya lagi. Mungkin di lain kesempatan kita akan cerita ya. Selain legenda Putri Dayang Meridu, ada juga cerita tutur bahwa lomba bidar ini diselenggarakan di beberapa marga di Sumatera Selatan ini. Beberapa marga punya cerita legenda masing-masing. Ada yang terkait dengan legenda Dayang Meridu juga, pecah daerah keramasan. Yang dalam legenda di keramasan ini, keramasan ini diambil dari Namo tempat putri Dayang Merindu ini keramas. Beliau membawa bokor emas untuk tempat peralatannya. Bokor inilah yang hanyut sampai ke Palembang Lamo yaitu di kawasan Satu Yang kemudian petunjuk pangeran Palembang untuk mencari putri Dayang Merindu. Selain itu, marga pegagan juga aduk cerita bahwa perlombaan bidar ini adalah ajang untuk mencari pendayung unggul yang akan diangkat untuk jadi pendayung istana di Kesultanan Palembang. Dan juga masih banyak daerah-daerah lain yang terkait dalam kemahiran mendayung ini. Jadi wajar saat diselenggarakan, bidar ini dari mana-mana datang untuk berpartisipasi termasuk dari uluan. Dan memenangkan lomba bidar ini ialah suatu kebanggaan yang luar biasa untuk masyarakatnya atau penduduk dari daerah pemenang itu. Di masa Belanda, ajang pelombaan perahu bidang ini tetap terlestari. Cuman yang membedakannya yuk ialah di masa Belanda, pertandingan bidang ini diselenggarakan dalam rangka hari ulang tahun Ratu Wilhelmina. Jadi di masa kolonial Belanda sebenarnya ke kebaikan tradisi kita. Jadi kurang tepat kalau ada yang ngomong bidang ini adalah tradisi warisan Belanda. Tapi kita juga patut bersyukur di masa Belanda ini bidang tetap terlaksana. Jadi bisa terlestari sampai sekarang perahu terus melaju. Pertandingan bidang ini juga nyimpen cerita-cerita mistis diantaranya sampai ada ritual-ritual yang digawe ke sebelum pertandingan. Memang tidak galau-galau, tapi ada. Kemudian dikenal juga yang namanya tokoh Raden Toka. Cerita ini juga selalu jadi cerita dari mulut ke mulut, dan Toka dikenal masyarakat sebagai panglima dari buaya putih. Jadi, bagi yang percaya, bidar ini didorong oleh buaya putih biar menang. Selain itu, juga ada cerita tentang batu kamat yang selalu dibawa-bawa saat pertandingan bidar. Batu ini ternyata prasasti, yaitu prasasti Kedukan Bukit dan masih banyak cerita lain yang jadi perbincangan masyarakat terkait perlombaan bidar ini. Dan yang pasti, bidar ini adalah tradisi asli kita wong Melayu yang sangat erat kehidupannya dengan peradaban sungai. Payo kita lestarikan tradisi bidar ini.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 Akhirnya saya dapat inspirasi Ngarang tari dayang merindu Jadi nyanyiannya mau Banyu musik mengalir tenang Ningkap beber seriwijaya Riwayatnya kutoh pelembang Dayang merindu yang nanggung malang Dayang merindu dirindui duo bujang yang sama sakti Bujang sios pilihan hati Si lagi pangeran berstari kung kung kung bi dar kala da dengan jokong kung kung kung bi dar dak ala mu jokong namon apo ke -kelap sunan wenten undi lumban didar di sungi musi didar yang diperintah kesunan sinten cepet sampai ke negeri Dianyalah yang angsal putri namun apa kendaya diri Bidar kelebu Di tengah sungai Dua bidar tadi Bujang nano Benyawa lagi Dua-duanya tak benyawa lagi Dayang merindu Munulah diri Tapi Tapi dia munuh diri Tapi dia minta dibunuh oleh sultan Pas dia ya, Pedang sultan Pedang dia, dia monogeni belakang ditetak jadi bukan dia monodirinian bukan ditetaknian serempak tak tak belakang itu kalau tariannya pakai silat ya saya memang bisa silat waktu itu TKPA Pencak Keraton Palembang Asli pakai pemainnya begini kalau You, la, la, la.